saya ngga harap, dan ini kakak saya saya Gokak halo, perkenalan lagi sama aku nama saya Gurba saya, saya akan membuat Lego Cut Roll ayo kesini. ini ada yang sudah kita rapi. ini rapi kita pertama-tamanya buat kerangkanya dulu agar astranya tidak goyang goyang, tidak jatuh. ini mesinnya nih. strength Udah mati, ya jadi guys